Kalau kau sudah hati injak bumi, kalau kau sudah hati injak bumi, kalau kau sudah hati mari kita lakukan, kalau kau sudah hati injak bumi, kalau kita sana